sanksi dari berbagai yang khusus tersebut. Jika seorang pejabat publik sudah menyebarkan informasi yang sesat, maka ikul dia dengan menyalahgunakan kewenangan, sanksinya lebih berat, jadi bisa kena tapi juga. Jadi menurut saya sih sebagai pejabat yang bersangkutan, buru-buru meminta maaf, sebelum teman-teman nanti mengumpulkan bukti. Dan dalam kasus berbagai uh, mudah terbukaan informasi publik, deliknya adalah delik aduan. Silahkan apabila informasi itu disampaikan ke publik. Siapakah yang merasa dirugikan melaporkannya ke polisi. Dalam beberapa uh, waktu terakhir Komisi Informasi pusat sering sudah, uh, diminta hadir di kepolisian karena uh, ada laporan-laporan yang berkaitan dengan hambatan mendapatkan informasi. Dan uh, demikian penyalahgunaan informasi belum uh, pernah kita temui. Untuk itu mungkin apabila teman-teman nanti uh, melaporkan ini apabila sangat perlu terutama teman-teman TKI yang menjadi korban atas informasi yang sesat tersebut, maka inilah dari informasi untuk penyelesaikan yang pertama kali. Nah, kami tidak menghasut, kami cuma memberikan tahu tentang hak-hak uh, dan pender, uh, juga uh, semoga dengan begini juga semua pejabat jadi bisa belajar terbaik. Ya. Itu yang jauh lebih penting menurut saya. Dan kemudian uh, terakhir, uh, untuk Penyesatan tidak dilaporkan ke Komisi Informasi, tapi langsung ke Polisi. Apabila ada kendala, itu bisa didaftarkan yang ke Komisi Informasi. Apabila sudah kami putus dan kemudian berkeluaran pun tetap, informasi tersebut wajib diberikan, tidak diberikan, barulah kemudian bisa dilaporkan ke Polisi, seperti kasus-kasus yang sudah pernah uh, terjadi. Teman-teman uh, media dan uh, teman-teman uh, IPES, teman-teman sumber, dan sebagainya, saya mungkin tidak banyak uh, memutarakan hal-hal yang terkait dengan uh, isu ini. Mungkin nanti berkembang ketika kita dialog uh, secara interaktif. Saya kira dan saya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alamsa. Baik, terima kasih Pak Alamza. Mungkin untuk ini, kawan-kawan, untuk lebih rinci mungkin terkait dengan e, diskusi kita hari ini tentang apa namanya keterbukaan informasi publik pada sektor penempatan tenaga kursi Indonesia luar negeri. E, saya buka termin diskusi. Termin diskusi pertama saya buka untuk dua pertanyaan mungkin. Untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan menyebutkan nama dari media apa dan ditujukan kepada siapa. Oke, okay, saya buka dulu serumen pertama untuk kawan-kawan yang mau bertanya. Silakan. Oke, okay, satu, dua. Oke, okay, saya boleh. Uh, nama saya Dian dari Ontrack Media Indonesia. Uh, sharing cerita tahun lalu dan tahun ini kami memiliki program untuk membuat video pelatihan untuk calon TKI yang tahun lalu pre-departure ke negara-negara Arab jadi waktu itu kami melakukan pengambilan gambarnya diantaranya di KBRI Jordan dan uh, bukan cuma teman-teman TKI saja yang mendapatkan hambatan untuk uh, mendapatkan informasi bahkan kami ke shelter itu betul-betul gak boleh sama sekali jadi alasannya berbagai macam, padahal sebelumnya sudah diizinkan gitu kan kemudian kami harus mencari narasumber teman-teman yang ada di luar justru dari luar ini saya mendapatkan banyak cerita dari teman-teman TKI yang mereka ketika mereka pergi dari rumah majikan mereka memilih tidak ke KBRI karena banyak cerita di KBRI yang uangnya ditahan, telepon gak boleh, apa segala macem dan bahkan belum lama waktu itu kejadian ada yang diri di KBRI gitu karena kayak gini... KBRI? gitu kan jadi mungkin itu mereka sangat tertutup. Uh, uh, kemudian kemarin di Malaysia, video kami tahun ini lebih ke predisi jadi untuk mereka yang bahkan belum memutuskan untuk pergi ke luar negeri, uh, mereka yang sudah usia kerja atau mungkin di bawah usia kerja, jadi kalau harus pergi kemana, dan rata-rata karena banyak yang andal ke Malaysia, kami membuat dengan tujuan Malaysia, gitarnya. Uh, saya ketika masuk di sini. Bisa membayangkan gitu, luar biasa peliknya gitu Nah kira-kira pertanyaan saya, entah siapa yang bisa menjawab Apa yang akan kita lakukan gitu? Apa solusinya untuk memaksa negara melakukan kewajiban mereka untuk memberikan informasi Bukan cuma terhadap mereka, tapi kami juga membutuhkan Artinya kami dari media ini membutuhkan informasi karena uh, Dari satu media bisa mencapai lebih banyak telinga dan mata gitu. Terima kasih tadi, ada Siang saya, Ogidri Jawa Tafus, saya mau tanya untuk narasumber yang di depan Pertama-tama, untuk masalah pembuatan KTKLN ini ya Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala sehingga banyak TKI yang kemudian kesulitan untuk uh, memiliki KTKLN itu? Dan juga kalau saya tadi ada indikasi penyebaran informasi yang salah Bahwa kalau misalnya tidak punya KTKLN itu nanti akan kena denda dan dipidana Nah itu kira-kira apa ya uh, yang menjadi motivasi di para pejabat yang kemudian menyebarkan informasi palsu tersebut dan juga untuk tadi saya dengar dari Pak Bobi itu bahwa susah sekali untuk dan juga dari Gus Lingatir itu ya susah sekali untuk mem meminta data-data tentang pengawasan uh, ter terhadap agensi kemudian alokasi dana untuk perlindungan TKI sebetulnya kalau menurut Bapak-bapak sekalian ada apa sih di balik ini apakah memang ada indikasi ketidaktranspalanan atau penyalahgunaan sehingga mereka juga sebetulnya pangkut sekali untuk membuka informasi ini Jadi, kasih